Jadi kita tuh membuat kompos dari daun-daun, terus kita daun-daun kering, ya, yeah. kita guntingin sampai kecil-kecil, terusan dikasih apa bu? <tuh>, yeah. Yeah. Yeah. Uh, uh, dikasih bakteri itu tuh pas tim Adiwiyata ya, pas ini terusan diinepin sampai berapa hari gitu ya, tapi sampai sekarang belum kita lihat kayak gimana itu jadinya kalian keburu lulus dulu bu udah udah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bentuk ininya